Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi memastikan bahwa Buat nonton kitab engkang berkait Indonesia bab nahwu. Tengbab Nakhlu Dulu Altyah itu yang terkenal itu dibawa diantaranya Sehona Khalil, Darat Kemudian wonten istilah alfiyah keiji Juli. Dadoslah sering crita dulu Mbah Sem pamanipun beliau itu mondok teng Lerboyo kaliyan Mbah Gara-gara kesemsem Alfiah alagus ala Gus Ali yang dari keiji Juli terus Mbah Semnu mondok teng Kloso. Nggih mondok kemriki. Dados kula secara sangat diantara Mbah Guru kula selain Mbah Karim ya keiji Juli kemudian Mbah Maimun itu diantaranya ngaos tafsir Sayyid Alawi apa pun Sayyid Muhammad dan itu menjadi rentetan kewajiban keilmuan Dados Imam Imam Sibawa ini cerita, cerita Naku, cerita al -tia. Imam Imam Sibawa itu kalau baca kitab itu sebelum kagum sama makna itu kagum sama penggunaan varian bahasa Arab misalipun mayyar taqda berarti build at home posisi jajm tapi sebagian ayat wa mayyar sehingga teori jajmin wasif hil jazmi tahhirun sama-sama pernah dipakai Al-Qur'an ini kuwonton ayat mayyar taqda tapi kemudian ada wa mayyar dan itu bagi peneliti Luhut itu kagum betul sama Quran karena semua varian yang sah menurut bahasa Arab itu dipakai oleh Quran. Ada lagi misalnya bentuk jamak. Jamak kafirun pakai mudarakar salim, Kufar pakai jamak taksil. Juga kata al wasa anak kamilin wakamalah Quran pakai ulaiha humul kafarotul Kafir kafaroh, Fajirin bajarah yaitu wasa'ahu kamilin wa ini niki monggo berkait alfiah. Niki dados solusi, dan keharusan bagi kita supaya orang itu tidak menafsirkan Quran sebelum malian bil arfiah. Dia sangat menguasai zatara. Karena kalau kita belajar alfiah, belajar balaghah, wauwolompon matur bedah diantara kelebihan ike Juli itu semua pan diajarkan ulama tuntun budi sering memberi saran dan mengharuskan. Kalau cari ilmu itu sisi ekstrimnya itu dikaji. Nanti kelihatan semua ilmu itu berdoain bukan perbuki saya, tapi berdoa. Pulau beri contoh misalnya sumum bukmun umyun. Sumun itu sumum bukmun umyun itu kan orang kafir itu tidak bisa mendengar. Itu. Bukmun orang kafir itu tidak bisa ngomong. Omnya itu orang kafir itu buta. Padahal secara fisik mereka bisa mendengar, bisa melihat, bisa semuanya. Dan itu kalau nanti Quran itu diuji, diuji secara kenyataan, ternyata mereka bisa bicara, bisa mendengar, juga bisa ngomong. Tapi kalau kita nggak dibalas ngerti duduk perkaranya Mereka dikatakan sumun karena layes maun alhat tidak mau mendengar kebenaran. dikatakan Bukmon tidak bisa ngomong fak. dikatakan Umyun karena layu sirun tidak melihat fak. Kemudian di balago diajarkan kalau tasbeh kalau orang ganteng biasa disebut anta kalbadri tapi kalau sudah ganteng banget disebut anta samson anta badri. Sama di kebalikannya juga sama kalau terlalu nggak benar. Bukan lagi kasumit, tapi sebut sumum bukmun omir. Begitu juga di saktah. Saya berkali-kali cerita. Kalau anda takwid, tadi saya dapat berita menyenangkan. Pernah dulu saya Ning Hasna putri Mbah loh baca Quran, saya senang sekali. Di antaranya misalnya saktah. Saktah itu kenapa harus ada? Dulu Imam Azim pernah ditanya kenapa ada saktah? Kata beliau ada ayat atau dialog yang bahasa Arab itu tidak ada koma tidak ada tanda kutip sehingga solusinya ya saktah yaitu ketika orang kafir bangun dari kubur mereka tanya mmbalasana min siapa yang bangkitkan kami dari kubur terus ada al muzawid min malaikah ar-rahman wa jadi yang pertama adalah Soalun Mustafim, penanya yang kedua adalah Mujawi. andekan itu tidak disakta maka betapa katonya membahatan nomor Coutina Rahman. Itu menjadi kekacauan secara makna yang luar biasa, sehingga kemudian disakta membahatan nomor Jawabannya apa? Rahman. Nah, hal-hal seperti ini juga terjadi lagi misalnya di awal kasih. Allah itu mensifati kitabnya yang agung, alhamdulillah dari anjala al-akhu kita lam yat Allahu iwajah. Lalu orang gawe sop Allahu maringkoran orang digawe iwajah ing bingkok. Kalau dibaca langsung koyiman itu bisa ada tassel amil pada koyiman. Eh walam yat Allahu koyiman itu fatal betul Allah tidak bikin bingkok juga tidak bikin lurus. Tapi berkahnya sakti itu menjadi natija. Allah itu tidak bikin Quran itu bengkok, diam, tidak bengkok itu apa? Lurus. Nah itu makanya butuh sakta Jadi saya berkali-kali mencontohkan, cong saya jangan belikan sate pecel rawon, itu semuanya dilarang. Tapi kalau sakta, saya jangan belikan sate jeda, pecel. Itu artinya jangan belikan sate tapi nafsu no, pecel. Nah ilmu-ilmu yang talak di min'afahil masyayah kalau kalau belum tahu hikmahnya atau illatul hukmi paling tidak kamu sudah benar bahwa setiap baca ini saktah secara riwayat. nanti anda akan lebih detail kalau menguasai jiruyah makanya kalau di masa saya sekarang sering diajarkan tajimid jiruyah ala riwayah setelah dikaji memang saktah ini satu keharusan karena kalau tidak ada saktah bisa maknanya tidak dikaji begitu seterusnya di babak -bab Nahwu. Nahwu itu terkenal kan dulu ada orang terkenalnya Abdul Aziz Abdul Ali itu sama putrinya melihat bintang, terus Kagum bilang ma tamus Karena redaksi ini menjadi istiqam, abahnya menjawab Luju muha ya bintangnya. Kata anaknya It nama aratu di kata adzuk. Saya ini Kagum. Oh, harusnya kamu baca "Ma Sama", a. bukan "Ma Akhtana Sama" i, tapi "Ma Sama". A. Semenjak itu terus mulai kepikiran nulis nafsu. Ada yang masih fatal dari cerita itu, ada seseorang yang terus gak mau sholat, jadi ateis. Gara-gara baca ayat, "Innova bari'um minal musrikinah", wa rasulih dia baca jir Kalau Allah sama rasulnya saja tidak ngurus, apalagi sama kita. Allah itu terbebas enggak urusan dengan orang musyrik wa juga enggak ngurus rasulnya. Kalau sama rasul saja enggak ngurus apalagi sama kita. Sesama tisini ali dibenarkan yang benar bacanya itu wa Allah bari' minal musyrikin wa rasuluhu bari'un aydan. Rasulnya juga bari'un aydan. Nah, halal seperti ini itu menjadikan kita akan mutafaqqih, akan mengkaji fikih secara serius dengan cara mengkaji bahasa Arab secara serius tanpa itu kita tidak bisa, tidak bisa mengartikan Qur'an kemudian al sebagai karangan, ini saya cerita sedikit saya juga sering mengkaji al-siyah al, -Fiyah. al -Fiyah sebagai karangan itu ya ada, dengan tanda petik ada pemberontakan ada kritik kritik ini penting karena istiqmalul Arab itu tidak bisa diwadai hanya ala mazadisibawih sehingga meskipun si bawah ini orang yang paling top di dunia Naku, tetap saja ada kritikus-kritikus Naku yang tidak sependapat dengan beliau makanya di asya ada misalnya kaza kahil tanihi wahti sholak akhtaru wairi istaro inti sola. ada wa'awzu khawfidin lada'ad bin ala dhomiri khawfidin laziman baju ilah terus beliau bilang waliza inti laziman ada lagi wasap kohalimah bihar bin juraqat atau Nah, wala amna uhu Itu jelas, beliau menantang jumhur. Beliau jelas cerita abau, Semuanya menolak. Tapi wala amna uhu menurut saya tidak masalah. Wa auhu kafizin juga sama. Kata normanya kan maror tuhika wa zaidin. Tapi kata beliau boleh maror tuhika wa zaidin. Kata beliau wali bin nazmi wa wanafsi saqihi musbata. Dan itu akhirnya menunjukkan beliau itu alim fil kiro atisab dengan kiro atsab ah ah. ya baca yang benar itu fil kiro atisab karena kiro ah itu muannas sehingga di muat menjadi kalau muannas justru tak apa? dibuang jadi salah satan kita ikhlil asroh fi adhima ahadhu mudakarot di jarid jadi yang benar itu fil kiro atisab ya tapi yang sering orang bilang kiro ah sab'ah nggih wonten apa-apa niku dibaca di bahasa Indonesia sawetawon mboten terustati takus Sebenarnya kalau secara fanatik kalau maksudnya itu muannas justru tambah napa tak Makanya kalau di nakun-nakun itu fil atis sabti bukan fil atis sabta Tapi karena itu sudah jadi bahasa Indonesia ya sudah lah enggak kayak kayak kita kalau di kampung itu wis takyiat awal ape pinter kancane coplot Habib goblok ODI, takiat ke awal, misalnya takiat siap... pula, jadi enak goblok bareng atau mau berbagasan. Karena kalau sering macet, ter tau utang, bakso, kau sarung. Pertama, kerobakan itu dosa, itu apa ya? Gitu, Semoga kapan-kapan lebih berakhwat. Mbah, <laughs> seluruh. Cerita, cerita budhu, budhu itu barokah. Tetes nakhurin, cikarang, ibarokai, wong salah, maaf, tali Real habis paling populer ini baru kali yang sopan Tadi Rasulullah pas khotbah, nanti cerita mungkin cerita terakhir bola. Nabi pas khotbah cerita kiamat, kiamat udah. Mungkin orang ini mangkal, ini cerita kiamat tuh gak ada tanggalnya. Makanya tanya, ya Rasulullah mata sah, Sa engkau ini cerita kiamat tapi tanggalnya gak jelas. Bukan bilang itu kapan kita bisa persiapan. Nabi gak jawab. Yang mulai dulu analisis itu banyak. Nabi ketika jawab ada yang sahabat bilang lam yasma, falam yuzib. Nabi nggak dengar maka tidak jawab. Yang satu bilang samia wa cari hasilnya. Nabi dengar tapi nggak berkenan karena pak shodba kok dijeda ada pertanyaan. Tapi lama-lama Nabi tanya manis sail ta yang tanya tadi siapa? diulang lagi sama Arabi tadi mata Terus Nabi tanya maak tatalah. kan tahu kapan kiamat yang kamu persiapkan apa? Saya tidak menyiapkan banyak sholat, tidak menyiapkan banyak zakat, tapi saya mencintai kau ya Rasulullah. Kata Nabi, anta ma'aman akbar. Sebagian riwayat almaru aman akbar. Itu satu mujt senang semua, karena mereka tahu kita tidak mungkin ngamal kayak Rasulullah, tapi kita akan bersama Rasulullah karena mencintai Rasul. Itu satu peristiwa yang awalnya mangkal karena ada orang nggak sopan ini. Tapi menjadi berkah semuanya, hafal itu juga barokahnya orang salah Mulai sambil wajah kita salah, dimensi salah sing <laughs> yang barokah. karena barokah salah ini terus saya murid. Keluarin di pohon zonu, gue belok kiri akaruan. Sampai pulau mantan. Gus ngajiyo, pinter-pinter, gak sopan nyanyi bangun. Karena goblok kan kayak nyanyi gurune tadi Saya ini goblok ini amdan bukan sabuan ya. Karena Mbah Mun pinter, masa murid ikut pinter, udah bener Sopan, jadi maksud pulau nih, Bu, sambil pinter, gue pencet di ganggap untuk Al-Falah. Nah, goblok ini nanti tau aja, untuk sekalau saya potongannya emosi saya ini, nggak <laughs> tahu. karena tiri utama iman ini, poj -pojari, pojari, pojari. Ini. Ini itu, kalau saya hewasa, rehi, pulau Nusa Nata ini sih, musib yang mercedes. Ini kumparan yang canggap, pulau Nusa mercedes biasanya nggak bohong loh, mau ya sama. Kok sakit tuh? Nak lomo untuk duit, nak di gobo tau polah cari nggak duit. Nabi Wong mete duit semang tuh. Buatan jaluk suarco. Wadang Wong lomoh satu sewu jual suarco. Rong atau sewu jual anak ipin Quran. Satu sewu jaluk Artinya gini kita ini kan nanti takut hisap. Kalau gak ada orang yang ngasih kita, kita ini akan dikhisap. Karena yang ngasih itu ya untuk kompensasi nih. Apalagi politik tuh, nanya kei disuruti karpe nu detung Masuk TNI itu nanti juga ya Baroka, kena itu sesuatu. ya Baroka, buat TNI nopo itu harus diperkuat supaya kita jadi kiai itu baik. Wow, cewekku setan itu bah, Kalau nanti dijeritani beliau tuan Bahamit, ini kan cinta golok jazuli. Dan akhirnya hitam kecili cinta ada pribadi kita sih, saya cek saya cek jazuli, saya cek jazuli, saya Kok nih Mami aja terakhir mulang kan ngulang nih, menolong salah komen, Iku rata-rata gue tanggung jawab, jadi kadang-kadang orang itu gayanya tau tapi prakteknya nggak mau kenapa, tanggung apa, tapi kalau turun belajar aliansi yang tanah anak-anak, terus kritik-kritik tentang aliansi juga dikaji, karena kritik ini awal-awal menjadi ilmu itu cukup untuk melihat varian besar saya beri contoh ya, saya beri contoh terakhir normalnya hamzah di lapak naba'ah itu di gentiak naba'ah yang bau naba'ah tapi imam nafek itu tetap selalu baca ya ayyuhan nabi'u wan nabi'in tapi barokahnya imam nafek baca ya ayyuhan nabi'u he wong sing ngerita'na hukumi Allah orang tahu kalau nabi'in itu yaknya itu bukan karena nakis selang tapi yaknya itu badalon anil apa hamzah buktinya di si'ilnya tetap Hamzah wa nabji'uhum anduhiti ibrahim nabji'ibadi ani'anal khufur rahim amma yatasa'alun anin naba'in azim itu jelas pakai Hamzah, berarti mahmuslam tapi orang Quraysh tidak suka Hamzah wa quroysun lam yuhammis ada yang baca wa quroysun lam yuhammis seperti laginya uh, mu'anaf yang tidak hakiki itu boleh targut tak boleh ndak itu ada orang Tamil itu kalau manggil nabi itu ya nabi Allah He, orang yang menceritakan ketentuan Allah terus kata nabi Ana saya ini orang kuret jadi kalau baca ya, ya nabi Allah nah nanti setelah anda belajar kiro asapah atau kira, -kira tadi. walam yakullahu kufwan ahad kufwan itu tidak ada maknanya yang dimaksud Allah adalah walam yakullahu kufwan ahad Allah itu tidak ada yang menyamai, seperti di bab kafa'ah itu mahmuslam tapi di takfir menjadi wawunya diganti apa? apa hamzahnya diganti apa? wawu, sehingga tetap ada kiroah walam yakullahu kufuan akad kiroah kita walam yakullahu kufuan, begitu juga lafad yastahi'u orang kafir itu kalau dengar adhan atau dengar sholat ittakhodu wahu juwaw wala'isah pakai wawu huju tapi nanti di sialnya allahu yastahi'u bih Ah ini pentingnya ngaji, ya. saya mohon ngaji nakunya ya jalan, elalnya ya jalan. Karena elal ini penting. Dulu Nabi ketika baca Walakodiya sarnal Qur'an alizikri min mimudjadir, itu sahabat kaget semua. Karena mereka tahu kalau yang dimaksud Nabi itu Qur'an saya mudahkan. Apakah kamu bisa ingat? Mereka tahu kalau maknanya ingat itu pakai dal. Makanya sahabat antar mereka tanya, adalan dalan atau Tadi Nabi melafatkan dal apa dal? Semuanya bilang jalan, nah, tapi tadi jelas bacanya fahel mimut dagir. Akhirnya ditemukannya elautotabdi alin, ruda istromut bagi vidal nawadat wadagir jalan bagi. Jadi zakaro ikut lazan ista'alam menjadi apa? I't takaroh kena koedah atau tabdi alin ruda istromut bagi. Kemudian apa dal diganti si apa? Dal lalu digenti dal tak kan apa? Dal menjadi fahel mimut Terus nih bentuk tawaduk ulo tentang kiai da tentang dantena tentang mengibat dan tentang mbah Jamil nih di barokah ulo bukan biasa fatwa, tapi ulo biasa kajian ilmiah. Wow di didauli ke arah kalian kuska ustad, gemuk sih didauli sakit ngelakoni Terus mau diulohin nak orang uang setor alfi aiceiling, zaman mondok sarang uang setor kok aiceiling berarti gak uang bener. Lakukan sakit listis torobun ini untek, nah insya ilmu berarti di miso aja. Ya tapi saya ilang. ini pulang atau tadi dia bersaing dengan LCR, karena bagi saya itu penting ilmu. Karena tadi misalnya baca mim zakir langsung ke apa Tafsi alim udah istromud bagi, jeda lewat zat jalan bagi, sehingga tetap pahal mimmud zakir, ono tono sing iling, bukan terus kita nggak pinter ganti. Oh ini yang bener dal. yang mana ingat itu dal bukan dal, bukan, dal. bukan begitu. Asal usulnya gagal karena saya cerita, kemudian begini: "Apa dahal itu jalan bagian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh."